apen satu ya di sini apen Selamat untuk hati untuk adalah tahun Jilber RFC adalah kita kita adalah satu Jilber RFC bersatu Ingat kita adalah satu di keluarga besar Sakit juga See you.